Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para wakif, sore ini dapat kami laporkan, update kegiatan rehabilitasi atau renovasi madrasa di pesantren di Watu Muni ini adalah lara, Terus Timur NTT. Ini pembongkaran total atap dan bangunan ini karena rencananya akan dipasang pada hari-hari selanjutnya. Digesting untuk balok, insya Allah, pekerjaan ini sudah mencapai 32% puluh dua persen. Semoga Allah SWT memudahkan.